Kucing palas, atau juga dikenal sebagai kucing manul, adalah spesies kucing liar kecil yang ditemukan di wilayah pegunungan di Asia Tengah, seperti di Mongolia, China, dan Tibet. Kucing palas memiliki tubuh yang gemuk dengan panjang sekitar 50-65 cm dan tinggi sekitar 25 cm pada bahu. Bulu kucing palas tebal dan lebat, berwarna coklat keabu abuan hingga kelabu dengan bintik-bintik hitam. Mata kucing palas berukuran kecil dan coklat kemasan, sedangkan telinga yang pendek dan bulat di ujungnya dilengkapi dengan bulu yang tumbuh di dalamnya. Kucing palas juga memiliki kaki yang pendek dan kuat, serta ekor yang panjang dan tebal. Kucing palas adalah hewan yang jarang terlihat, karena mereka sangat pemalu dan jarang berinteraksi dengan manusia. Mereka adalah hewan yang soliter dan aktif pada malam hari, biasanya berburu tikus dan hewan kecil lainnya di habitat alaminya di pegunungan.